Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safuan dan kembali semula Kita di dalam preview sejam Hari ni kita akan main game yang baru keluar ni yang bertajuk Lego Bricktail So kita akan main selama sejam kita akan tengok apa sebenarnya game ni okay, Game ni ada dekat PC, ada dekat Playstation, ada dekat Nintendo Switch juga So korang boleh download lah mana-mana Aku main kat PC Aku akan letak link kat bawah tanpa masa Jomlah eh, Lambat kita mula Lambatlah pula Kita ni kan uh, Nak layan semua game ni Right, You got a letter a right, rare treasure What does he say My grandchild I hope this letter Finds you well I have made a groundbreaking discovery I would like to show To you Also helping out Off to Can't hurt The potential of this Incredible When you arrive at the team park Take the elevator Down to my lab. I will wait you there. Alright, aku lego minat juga. Ha, minat minat give dia. Oh, dia kata pergi lab dia. Oh, ni ke? Wah, oh ni ni hidup lagi, hidup lagi ke? Yang bagi surat ni? Grandpa, is that you, my child? Okay, oh no. Oh tak sengaja Oh no So tak sengaja terjatuhlah hammer tu Ya yeah. Rapid unplanned disassembly. Okay kita kena restart Emergency generator Okay Turn on alright Boleh Okay, kita turn on. Uh, turn on. Okay, salah nampaknya. Years ago, wire unplug. Throw throw the lever. Yeah. On balik. Mana pergi, hammer tadi? Oh. Tapi bukan dah meletup pun tadi. Oh, tu dia. I'm back. Electromagnetic interference. I am Tak tahu nama dia apa So ini kita punya robot tutorial lah kot Dia akan bagi tahu kita guide kot Rusty alright Okay grandpa is trapped Haa huh? Right. Oh, ah, ada puzzle, platform, let's cover up. Okay. Conundrum. Power of building. Ah, sekitar so ada lain. Kita ada build, repair the stair. Oh, okay, okay. So inilah lah legonya. Ya. Yeah. Ah, ni best ni. Okay, kita buat tangga macam ni. Okay. There we go. Finish Yup Yeah <laughs> Lego time 2.2 gigawatt was too many Generator replace them Okay Bill. Assemble the missing fuse Wah wow. Boleh Roti kan Rotate apa roti? Oh Okay okay Oh dia yang ni sambung sambung ke Saya nak rotate ke bawah uh. Ok aku sium Alright Takpe takpe it's okay it's okay Macam mana na rotate ke kiri kanan Ok aku sambung macam tu je Oh kita boleh rotate ni ok Alright Ok apa yang kita kena buat adalah kita kena tiru Okay, So situ And then sini And then kita rotate Yeah like that Ok maybe kita kena tengok macam ni Yes Kita kena tiru sebelah tu Bukannya aku sambung sebelah tu Tapi yang bestnya game ni freedom Kita boleh sambung sekalian kita je Haa ni dia fuse siap Alright Lepas tu kita Bina lagi What Oh kita just kena Masuk kat ke jalan ni kan Haa eh, baik kita rotate dulu dekat telah. Yes. Jap, ada berapa? Ada dua Ah. Uh. Ota. Oh, kiri kanan. Yes. Uh. Jenget aku tak apa yang tengok dia punya tutorial pun eh. Sebab aku main Lego ni teka-teki ah. There we go. Siap dah cerita. Wah best gila Macam benda yang kita bina tu ada effect dekat uh, Dunia sebenar juga eh Repair the pipe Okay Ya tapi tak boleh rotate lah Dekat uh, overworld ni ya, Akan boleh rotate Repair the pipe Haa Oh je aku ni buat jambatan ni kan Get the robot simulate To spawn the test robot Okay so kalau kita buat macam tu Oh dia ada berapa ni Oh ada tiga, so, ya, oh jaw, yes. Kalau jaw, saya sabar. Kalau aku sambung kat tengah ni, kirap okay, atau aku buat jambatan panjang, boleh tak? Tak boleh sambung kat bawah ke? Bukan boleh sambung kat bawah ke? Ha? Oh tak boleh sambung eh, kat bawah. Alright. Ah, tu boleh sambung kat Macam mana nak sambung kat bawah? Macam nak sambung kat bawah? Macam, nak sambung kat bawah? macam nak snap. Ok baby. Ah, situ. Yes. Yes. Si boleh. Eh okey tu. Aduh. Sikit lagi je okey. Tak tak kukuh, tak kukuh. So dia roboh kat situ. Jadi maybe double ni. Pastu turun tu biar okey macam tu. Ok lah. Sampai kan Tipu betul lah game ni. <laughs> Sampai kut. Ah. Uh. Kalau macam tu. Alright. Okay, try. Aduh. Okay, dia sangkup guys tu. kat okay, try. Pilih sampai. Okay. Kau hajar betul. Okay. Uh so, apakah... Aku tak faham sangat dia punya snap ni. Down. Oh, ya. Yeah. Itulah masuk snap tu. Down. Okay. Try, try. Yup. Nothing. Nothing may break. Oh, tak boleh apa-apa. Okay, so aku undo. Kita reset balik. Uh, kita buat benda mula balik. Okay. sebabkan kita dah tahu. Uh, apa? Alright. So ya yeah, kita dah tahu yang benda tu akan kukuh so, Kita just snapkan kan up Alright Okay Faham-faham So Benda ni Akan jadi dia punya base Okay Okay mungkin-mungkin kita letak center kita. Okay, Ya yeah. Center nampak macam okey. Lepas tu kita Supportkan dia Dengan ni Yes Lepas tu Kita Okay aku tak nampak kat mana Okay maybe Ya yeah. okey macam ni Alright, lepas tu kita support bawah dia Ah, Yeah, lepas tu kita paku je lah macam biasa kan Weh, hampir-hampir weh Hampir-hampir So, belah sini nampak macam tak kuat, tak tahu kenapa Ya, yeah, belah-belah sini nampak macam tak kuat Tak tahu kenapa So, kita kena kukuh kan Okay baby. Yes Sepertinya macam ni kan Nah jap aku try buang ni Aku try naik ke ni There we go Okay dah nampak kukur lah Yeah Kukur Nampak tu guys Kita kena ada support kat bawah Walaupun ambil masa Okay untuk aku ni Tapi aku berjaya Alright aku tak payah lane Reconnect the pieces. Uh, use up down to place the pipe. The shadow help help with the placement. The shadow. Oh. Oh. Oh ini dia. Oh tak nampak Zoom lah tak nampak Oh ya yeah. use up down There we go Betul ke ni lah Betul kot Okay Up Up Terbalik ke Ya yeah, terbalik Aku beza dengan terbalik <laughs> aku tak tahu Aku tak tahu beza dia. Oh. Yes. Siap. Great job. Sabar, Grandpa. Turn on the hydraulic machine. Ya, eh, aku suka jambatan aku ni. Straight je, kan, nampak? Ah. Jambatan yang comel. Tak payah buat. Ingat ya, kan nak buat macam tebal dia dua tau? Tapi tebal satu support banyak sikit. Ah. Oh, kita kena sambung ni. Kita sambung. Almost there, we can build something close to the platform Sekejap macam mana nak build, oh daripada sini Kenapa tak daripada atas Oh ya, yeah. sini-sini betul-betul Siapa yang minat lego memang sure lah main game ni Aku high five jugak lah Alright, aku memang minat lego pun Walaupun aku tak mampu nak beli uh, Tapi, ya yeah. <laughs> Okay, so kita ada lima Okay, kenapa dia buat dua ni Dua platform ni Interesting Dia nak suruh kita Sambung kat sini ke? Kan okay, macam tu ke? Boleh jadi Boleh jadi dia Nak suruh kita buat macam tu? Kita letak macam tu Kita tak macam tu Okay So kita dah ada Dia punya Foundation dia Alright Ab, okay. ha, alright. Alamak, aku tetangga yang tu pula. Okay, okay deh go. Ah. Uh oke okay, mungkin mungkin mungkin tinggi ni tak perlu kita perlukan bilah dekat sini kot sebab ini nak naik atas kan ya kita mungkin perlukan a uh, benda tu dekat situ so maksudnya kita kena turun bawah sini tapi nanti yang ni tak ada paku pula hmm. eh nanti jatuh pula Ya. Yep. Uh... Sebab aku tinggal satu je. Platform ni. Ya, yeah, mana boleh naik atas tu eh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ataupun ataupun Ataupun memang betul. Kena pakai, jauh. Kena pakai dua benda ni. Okay, sasaran di tengah tu lah. Ini kita kena buat macam orang kata tanggalah Ya, yeah. mungkin mungkin. Okay, kalau kalau yang ni boleh, okay. Try simulate it. Simulate. Ah oh, betul betul betul. Betul betul betul. Yap. Just buat tangga je. Yes. Lepas tu yang bawah ni maybe akan jadi lock kat sini. Lock antara dua ni supaya apa. Jap, aku dah letak bawah ke letak atas. Kenapa jadi macam ni. Bawah. Okey, sekejap sabar. Salah, salah, salah. Aku nak tarik ni ke bawah sebenarnya. Sekejap. Yang ni, keluar. Okey. Aku nak pakukan ni ke bawah. Ya, The game ni tak adalah masalah perspektif ke apa. Cuma kadang-kadang apa. Kita tak dapat nak bayangkan apa yang kita nak buat. Ya, yeah. Kita okay, go Up Ah Macam tu aku nak paku kan dia So dia yang ujung tu oh, okay, okay okay okay Got it got Ah, uh, So ni kena sambung jugalah Nak tak nak okay, aku sambung kan uh, Ya yeah, aku tak sambung Alright there go Down Oh, okey macam tu. Okey. There we go. Ambil masa lama juga. Right? But kita berjaya. Ah, dia ada macam sistem kena kukuh tak kukuh, kukuh tak kukuh boleh jatuh ke? Tak boleh. Krempa. Selepas 20 minit, saya berjaya menyelamatkan Krempa. Explore space Hyperdimensional fold friendly alien oh so robot ni di repair oleh friendly alien friendly alien alien eh let's show you my invention so apa ciptaan atuk kita jap atuk kita bukan dah cipta generator tu ke apa lagi dia cipta groundbreaking create portal ok so portal pergi ke sini lah discombobulation the mayor ah uh, if I park clean I saw alright so kita kena bersihkan taman ni spatial temporal alternate reality drive quantum tree Ok tak faham Alright Fixing that broken Ok so itulah caranya Kita akan membersih Oh eh Oh kita tak payah buat Robot tu yang buat Ui, apa tu Scooter Sufficient energy Ok kita pelukan tenaga Happiness crystal Ok happiness crystal Alright Uh, data exit the value of Alright Tak payahlah explain benda-benda yang aku tak faham Kita tolong orang dapat kristal Okay kristal tu kira macam orang kata currency lah untuk game ni Duit untuk game ni Coordinate alright Portal yep. So portal ni akan pergi ke tempat macam-macam lah Untuk kita bantu semua orang yang ada kat dalam dunia ni dan kita akan dapat happiness crystal Untuk Untuk apa dah Oh dah siap dah Potongnya Jungle Okay First stage Jungle Off you go Alright Bye bye gerak lu You spot Apa tu 0% completion Biasalah game lego kan Ada banyak completion kan Ah uh, Sekejap Aku kena masuk ke dalam portal ke? Mana portalnya? Oh ni kot. Oh tak boleh. Ya lagu dia agak tenang ah. Belakang ni ada apa? Tak ada apa. Ah uh, mana nak masuk portal ni? Scam aku tekan sini untuk apa? Alright. Jungle Space use portal Oh Alright Tadi aku masuk lab Patutlah Alright First stage Jungle Large green Let's explore You can always travel back uh, Return to grandpa Press escape Okay Tak boleh pecah-pecahkan ke Tak boleh so, Kita boleh repair Wih kapal terbang PUBG Wah, oh, Kapal terbang tempas Oh no Kita kena repair kapal terbang tu Small plane crash land somewhere in the mountain right before us Parachute Okay, sabar Kita repair dulu Build Build a set of stairs to reach the top Okay Ya, yeah, game ni dia For sure lah, puzzle betul lah Okay Game puzzle daripada masing-masing yang sama uh, Game ni dia uh, Apa ni ada story jugaklah kau I guess. Oi, soundtrack dia dah tocok tocok tocok. Alright. Kita guna teknik yang sama juga. Uh, kalau buat tangga ni kita kena daripada hujung sebenarnya. Okey. Okey, देखो. Aku tak tahu macam mana nak Alright, maybe kita kena mula macam tu. Yes. Tocok tocok tocok. Oh, tocok tocok tocok. Dia kena rapat macam tu. Kita ada banyak lagi lepat, weh. Banyak lagi lepat. Ya, aku rasa hujung ni dah okey I guess? Hah? Kenapa? Kenapa roboh? Okey dia tak boleh naik itu dia tak boleh naik itu. So maksudnya bawah ni memang kena tigalah. Okey. Ah. Oh maybe sebab. Ah oh, aku rasa aku tahu. Mungkin ada masanya kita tak boleh nak straight. Okay, bukan bukan semua yang kita nampak tu macam gitu. Adakah yang ni okey. Jom aku nak try first dulu. Kita okay, boleh naik tu. Okey, macam mana dia nak? Oh, ya ya ya. Okey dah. Ya, problem dia Aku boleh masuk ke celah tu. Tak boleh. Tu masalah dia. So dia boleh naik kan? The minimum width of the pass is 2 knots. Minimum width. The maximum step height you can climb is 3 plate. Or 1 break. 3 plate or 1 break. Ya. Yeah. Oh. Oh jap. Nampak macam ada sesuatu yang berlaku kat situ. Dia lepas lah. Aku just kena kukuhkan ni je. Tiang, aku kena kukuhkan hujung ni. ah uh, Okay baby. One more. And then kita... Okay kita lock kan ni. Lock. Yes dalam dalam Ah uh, dalam lagi Jego okay, Yes oh no Okay. hujung ni ada problem Ah uh, macam mana eh yeah, Ya dia tak boleh dia Eh, sepatutnya bolehlah naik-naik ni, eh. Apa hal yang... ...problem lah? Apa yang menyebabkan... ...ah, maybe... Okay. Yeah! One brick aku tak berapa faham, -faham sangat one brick ni maybe gap satu-satu brick ah so ini jadi macam platform and then okey dia kena tangga-tangga platform tangga-tangga tangga platform, tangga -tangga -tangga platform. alright got it internetnya apa hujung ni apa ada bucayai-bucayai ni kita teruskan kita teruskan aje kita abaikan apa oh jambatan lagi ni stay down pula kan turun bawah pula build a canopy to walk across the river Woo! press 1 to focus on the pallet Ah. Okey. Ah. Tak payah fokus, bro. Alright. Ni apa? Buna, ni apa ni? Eh? Siapa yang main Lego tahulah, pat tu pat apa eh? Alright, saya so try si bullet dulu. Okey si like dah the first ni okay. dan aku yakin hujung ni pun sama juga Okay. soalannya sekarang apakah fungsi ni oh ni maybe untuk strong kan aku tak sure atau kokok kokok kokok kokok oh fungsi ni untuk me Ya meng, menyambung menyambung jambatan itu Seperti itu Yes Sweedy kuatlah lah nah, kita try dulu kita try dulu ada berapa Ada 10 Oh ada 10 connector so Kita boleh Okay kita try kita try kita try Okey patah Ah. So apa-apa function ni sebenarnya Aku tak boleh rotate dia ke atas Oh, Maybe dia untuk tahan Sekejap Boleh sambung ke ni ni? Oh boleh Yap Aku rasa aku tahu untuk apa Okay Benda ni untuk tahan Supaya jambatan tu tak roboh Good Okay Alright kita pijak. Ada berapa ni? 13 Okay Alright ini peminat yang agak lama eh Okay. Lepas tu kalau dia dia ambil ni Yang kita support Dia boleh support lah ya. Dan nak panjat satu Satu Satu brick je So Wait what Kenapa yang ni tak function Oh merah huh? Oh maksudnya Bukan bukan bukan bukan Yang ni untuk Habis itu untuk apa? <laughs> untuk apa? Aku tak tahu. Okey, aku tahu. Maybe kita boleh. Sekejap. Alright, kita boleh. Up. Setelah. Up. And then. Kita balik. Up. Alright. Okay, kita boleh kunci ni. Okay, tapi dia akan jatuh Of course Tahu dah uh, Oh maybe dia support Bawah ni Z Tak boleh Kalau satu lagi level Ke bawah Maybe Up Oh habis dah ke Papan Oh okay habis dah Habis dah papan No Sekejap aku nak try something Oh, dia boleh support. Boleh support. So, masuknya. Betul lah. Ni apa? Oh, ni papan biasa. Haa. Ah. toko toko toko toko. tokok, tokok. Alright. Okay, kita try. Okay, first tu dah kukuh Second tu problem Adakah kita kena buat straight je Ya yeah. Aku rasa Kita kena buat Sekejap Alamak nak undo ni jauh tak ni Okay Tak boleh. tak ada button reset ke Okay Aku rasa dia bukan dua kali dua Dia adalah Jambatan yang Kotok-kotok Okay jambatan yang straight Okay Okay macam ni Tapi Macam mana aku nak kukuhkan tu aku tak tahu Kalau aku boleh macam cantumkan Ya Okay baby, baby, Okay Sekejap ni boleh sambung ke bawah Tawli tawli sebab dia ni kan. Ya ya tawli tawli. Okay. So benda ni ke jadi kunci tau. Benda ni. Oh. Benda ni oi. Oh. Benda ni sebagai sebagai kunci dia. Maksudnya dia akan lock dua tu. Aku tak tahu guna ni macam mana tau. Yang ni ni ni ni. Ya ini aku tak tahu guna macam mana So Aku maybe tak pakai Dan aku yakin kena pakai Ah, <laughs> uh, Tapi tengok macam mana dulu Maybe kita boleh figure out something Alright uh, Kita kunci lagi Okay Tak tahu boleh rotate ke ni Rotate ke arah ke atas tak boleh Dia macam nak dua benda kan. Ya. Ini adalah basic dia. Okay. Yang aku tahulah. Yang aku punya dalam kepala otak aku sekarang ni. Right, ini basic dia. Okay. Kita dah dapat basic jambatan dia. So macam mana kita nak connected setiap jambatan tu eh. Ya. Dan macam mana nak mengukuhkan. Haa. Ok. Contoh maybe kita boleh letak yang ni macam ni. Kita lockkan dua. Dekat bahagian tengah. Alright. Dan kita lockkan sini juga. Sebab dia akan panjat. Alright. Oh oh. Alamak. Sibit ada button undo. Aku kalau ada button reset lagi bagus. Alright. Ya, yep. Okay Situ dah okay Dia uh, uh, bila ada lock ni Dia jadi macam Okay sikit lah kot Alright maybe More lock Alright Just testing Oh Oh Ini adalah jambatan yang paling simple Menggunakan kos yang paling rendah Ya aku tak perlu guna lock pun Aku tahu nanti yang tu Sebab aku tak, tak pernah pegang Bukan tak pernah pegang Lego Pernah tapi aku tak pernah nak spend Banyak masa dekat Lego Aku rasa benda tu memang connector Tapi tak takpelah budget Budget, budget kan eh? uh, Creative check this Ha? Huh? Okay, kita belajarlah jap Build a canopy walk across the river Across Cokotok, cokotok, cokotok, jap Okay, kita ambil ni jau. Travel north Oh uh, Kita try buat canopy tu across the river eh? oh tu ke sana ke? Right. Canopy eh? Oh, click on sandbox button. Sandbox ada apa? Oh, kita ada ada banyak block. Oh, so inilah dia dia punya a uh, feature dia untuk siapa yang lagi kreatif eh. Ya, korang boleh Bina Ya yeah, Korang boleh guna Boleh bina Menggunakan semua palette yang ada right? Ya yeah, Korang boleh guna Ada colour Uh ada colour Dan ada belakang sana Aku tak boleh nak tengok Okay Ya yeah, nampak tu macam-macam Bentuk Okay takpelah Kita memang tak nak apa benda ni Alright So Macam nak keluar dari sini Ah, uh, Dah kan Okay kan Alright Okay, okay tak Takpe Okay I'm good So Kita akan teruskan Perjalanan kita Oh ada jamatan juga Boleh bina kat sini ya eh? Oh maybe satu hari nanti Kita akan dapat kuasa lain Okay Sempat lagi kot Satu lagi area Okay Help me I'm trapped here Oh apa Pegang frame pan ke uh, Wait that statue over here date back to late Pelogic Golitic era Research not I'm trapped. Okay, kita kena selamatkan dia. Okay. No need to worry. Robot tu macam tak membantu. Ni apa-apa dia? Metapod. Oh, collect. Chameleon. Alright. Mana chameleon dia? Wait. Our platform unstable. We should build something underneath to support. Oh. Oh. Platform unstable eh, Tapi macam mana? Minecraft pun boleh terapung Alright Kita nak bagi platform Wuuuh Wait what? Dia tak ada straight ah, Mampus aku Okay Tak apa Tak apa Okay We got this Alright Aku adalah pembina yang bertahuliah So lubang ni Ni orang panggil female punya Ah Lubang Yang ni male So Kalau Ya, yeah. Macam mana aku nak tahu Lubang bawah tu yeah, Macam mana aku tahu lubang bawah tu lubang mil Oh ya yeah, maybe yang tu Okay okay Okey, okey, okey, almost Tok, tok, tok, tok koto tok, tok yeah, Aku dah kena rotate, rotate, rotate. Yes Okey, siap Haa huh? Sekejap, belah sana Okey Alright. Never mind. So, sana pun kena buat juga. ke? Oh, uh oh. Okay. Nak mula dengan... Apa? Ni. Nak mula dengan tapak paling besar lah kan? Tapak paling besar yang kita ada adalah ni. Okay. Oh, tak boleh. What? Macam mana aku nak mula Daripada Okay tak boleh move Dia kira tak ni? Tak kira Wait sometime, Nothing may break So kita ada satu je Tak ada satu je platform. Okay, takpe. Kita buat balik. We got this. Ah, uh, kalau begitu, ah, ya sama-sama. Bersiap, we bersiap. Ya aku tak boleh masuk celah tu Ok aku kena buat dua cabang Satu belah situ satu belah situ Ok kita try Alright Ok ni Ok yang ni yang akan separate kan dia orang Ok maksudnya ada sebelah lain Sebelah satu lain sebelah satu lain Ok belak belak Ok aku boleh kena rotate belah sini Sekejap try try buat belah sini dulu Yes Okay Wow Ini mencabar Mencabar minda Yes Okay okay okay So macam ni sekarang Aku boleh buat Okay maybe yang ni last kali kot Tapi yang bestnya game ni Okay Dia macam Banyak sangat benda kau boleh buat Yang kau pun sesti tak tahu yang kau boleh buat begitu Dan Tak payah bayar duit banyak kan Tak beli Lego Alright Okay aku yang ni dah okay Talk to to talk, talk Alright Dan yang ni okay. okay ini creation aku yang paling aku rasa menjadi lah. Wow Software. Ya yeah, aku tak sangka benda ni boleh kukuh Macam mana? Aku si tak faham male dengan female tu Tapi lah of course kat atas tu simetri Tu yang paling penting Lepas tu kat bawah tu macam mana dia? So sana dua layer Oh iyalah kukuh lah sebab Setiap sambungan adalah 50% dan ke atas Sebab tu kukuh Yo, aku teringat yang orang orang apa ni Orang buat uh, Simbangkan batu tu kan This place is amazing 5 minutes I've already seen so much Thanks for helping me out Bayarlah. And Curse of mountain spirit My sensor detect no other life form nearby Were you alone? Ya yeah, ada robot Journalist Okay Oh journalist tu dah hilang Awet ya Okay Kapal terbang Landing on top of the mountain Oi, oh, now you can swing Place high up Alright, you should try To aim your whip over it Thank you Alright So Kita dah boleh menjadi Indiana Jones So, kita try Zah Ooh, Ini kalau kau Tak dengar cakap Okay, tak dengar cakap Libas korang ha. Tak dengar cakap Libas Pedih pun ha. Okay aku rasa uh, Okay this entrance familiar Oh familiar tak pernah datang tapi familiar Aku rasa kat situ je lah korang, untuk preview sejam kita Sebab ni dah masuk stage lain kang, Aku setengah jam kat sini Alright uh, Kalau kau orang suka dengan Game ni korang boleh pergi beli dekat Steam, boleh download game ni adekat PS ada, Nintendo Switch ada, PC ada, aku akan bagi link untuk Steam lah. Uh, game ni bertajuk uh, Lego Brick Tales. Uh, dia, ada, dia ada story, nampaknya ada story kita nak selamatkan orang. Uh, kalau korang suka dengan video ni, korang suka dengan video preview sejam, boleh like, comment, subscribe dan share. Kita akan jumpa lagi dalam video preview sejam akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Ketageh game ni.